I, I, I got got got got you know Oke, okay, nah kembali lagi di channel gue, Derosa Automotive Derosa Mobil Bekas, Derosa yang mengulas berbagai stok-stok unit kendaraan Yang sekiranya bisa menjadi bahan pertimbangan maupun rekomendasi buat para pemirsa semua di rumah Berikut kami akan sampaikan stok-stok unit terbaru yang mungkin ada di antaranya yang diminati. Tapi sebelum kita ulas, mohon bantu gue subscribe, like, share. Biar gue semangat ngevlog unit-unit buat para pemirsa semua. Oke baik, hari ini gue ditemani nama Mangda, Dia PIC di Karunia Motor. Namanya Mangdang oke, okay. Mobilio bertransmisi otomatik tahun 2017 Atas nama perorangan Alamat SNK Pondok Gede Bekasi Untuk nilai pajaknya 3,2 Pajaknya di bulan 6 Juni bulan ini Berplat ganjil Dan warnanya abu-abu metalik Untuk kondisinya cukup lumayan rekomendasi Nggak bekas banjir Nggak bekas nabrak Dan harganya pun Gue rasa masih cukup Relevan Untuk harga Kita open price Di Rp165 Masih bisa nego Baik cash Ataupun kredit Kita siap melayani Apalagi kredit syariah Kita siap Gaspol Kilometernya puluh 90 ribu. 90000 sembilan Rp90.000-an ya Harga 165 lima Tahun 2017 Masih Bisa Nego banget masih bagus, ban-ban juga gue lihat masih sangat tebal ya, sekitar 75 masih layak dipakai sekitar 3 bulanan atau 6 bulanan kurang lebih. Untuk kaca film pun masih bagus, body-bodinya di sebelah sini masih bagus, fendernya, bagasinya masih bagus, interiornya pun masih sangat bersih. Dan sudah di option sarung jok kulit, red trim kulit ya, tapi rapi bagus. Suarna dengan interiornya. 165 masih bisa nego Oke okay, baik selanjutnya Ini unit andalan JSRS tahun 2015 Bertransmisi metik warna hitam Atas nama perorangan Alamat SNK Kabupaten Tangerang Berplat ganjil Pajaknya panjang di bulan 10 Untuk nilai pajaknya Sekitar 3,2 3,2 sampai 3,3 ya Untuk plat nomor Masa berlakunya masih panjang banget, tahun 2025. Warna hitam, atas nama Pak Haji nih, perorangan, mobilnya bagus tuh. Body-bodinya sangat bagus dan bannya pun masih sangat tebal sekitar 80 persenan. Buat para pemirsa, barangkali ada yang berminat, ini pakaian harian. Tapi aman gak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Untuk harga kita open price di 190 juta. Masih bisa nego. Semuanya tampak bagus. Interiornya pun masih sangat original. Joknya pun masih original. Belum diretrim dan sangat bersih. Wangi. Tentunya sangat nyaman buat para pemirsa semua. Yang All New Jazz ya Ini kita open price di 190 juta Masih bisa nego Untuk dp bisa minimal sekitar 30 jutaan bisa nggak? Bisa. bisa Untuk lebih jelasnya Pemirsa bisa langsung japri saya atau japri mengendang Oke okay, baik Terios Selanjutnya mobil Terios Tipe R Adventure Tahun 2015 Mobilnya benar-benar kacang goreng nih Kilometernya pun masih sangat rendah, lima 75.000. Untuk pajaknya di bulan 3 panjang berplat ganjil. Untuk nilai pajaknya sekitar 4,2an atas nama perorangan. Alamat SNK daerah Tangerang, Kota. Bertransmisi otomatik. Untuk body bodinya kita cek juga headlampnya masih bagus, bodinya masih kinclong, masih beberapa bagian ngaleng. Nah, banyak pun masih sangat tebal, banyak sekitar 80 persenan layak, sangat layak. Untuk interiornya pun ini masih sangat original, bersih, serta wangi. Kita open price di harga 158 juta, masih bisa nego-nego aja langsung ke sini. Insya Allah harganya rekomendasi. Kita berikan yang terbaik buat para pemirsa semua. Untuk kualitas terbaik, harga pun rekomendasi terbaik.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 Baik. Selanjutnya mobil Daihatsu Pick Up Grand Max. Ini masih ini cukup muda. Tahun 2015 warna silver. Grand Max-nya yang 1300 cc. Mobil-mobilnya mobil maupun bodi-bodinya masih cukup rekomendasi nggak bekas nabrak dan nggak bekas banjir di beberapa bagian ada yang lecet sedikit wajar pemakaian ini yang model tipe three, uh, three way baknya membuka kanan dan kiri untuk di bak bug baknya pun masih tampak bagus rata tidak ada masalah yang sangat berarti dan tidak ada yang karatan untuk di ban bannya pun masih cukup tebal sekitar tujuh puluh persenan kurang lebih dan untuk harganya kita open price di 88 juta masih bisa nego mobilnya siap pakai pajaknya pun masih sangat panjang Desember 2022 untuk alamat SNK di Beji Depok berplat ganjil untuk nilai pajak sangat murah 1,5 jutaan atas nama perorangan mobilnya langsung pakai harganya kita negoin langsung datang ke sini test drive ngopi bareng negosiasi bawa pulang oke okay, baik para pemirsa semua berikutnya yang tadi telah saya sampaikan semoga bisa menjadi bahan pertimbangan maupun rekomendasi buat para pemirsa semua di rumah yang membutuhkan unit bisa langsung menghubungi saya japri saya atau japri Mang Endang nomor teleponnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi dan apabila ada teman-teman semua yang mau tukar tambah trade in atau mau jual juga bisa langsung menghubungi saya di Roso Otomotif atau Dedi Rosadi. Oke, baik para pemirsa, berikut yang tadi saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi tampilan maupun dari segi ucapan. Saya akhiri wabillahi taufik hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.